Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Apa kabar semuanya mudah-mudahan kita selesai. selamat menikmati Dan menggunakan Dekiki Oke teman-teman Mohon dukungannya demi berkembang channel kami Dengan cara like, comment, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami Oke teman-teman Semuanya dimanapun anda berada kali ini pidian sapi channel akan mereview pembuatan perahu, perahu. kayu pembuatan perahu mancing ya. dimana perahu ini untuk alasnya menggunakan papan 3 lembar dan nantinya pada bagian samping atau dinding itu menggunakan papan dua lembar bagaimana serunya saksikan terus video ini hingga usai ya All oh, I am, I am. Bye. Baik Ketang begini susah. Iya. Mesti waktu Música